Stakviruloh, Rara. Hah? Sudah berapa kali umma bilang kalau makan tuh dihabiskan, nggak boleh bersisa. ngomong <tik> Kenapa kamu. Terus itu tuh TV. <tik> hmm? Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang. Hah. <tik> Terang, Jumlah, matikan. Jemlah, jemlah, jemlah, jemlah. Jangan biarin nyala terus <tuh> air juga, tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus, wastafel sampe luber. kamu, kok rara Ih, berarti kalian itu mubazir. Pemborosan, mubazir itu temannya setan, loh. Astagfirullah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 Oke. Oke, siapa takut? Hmm. ngeon banturoran, Semua Bandung. Bandung. Tunggu ya, nah nih, ya ampun Nusa, kok bisa gitu sih, nih, segini pas, <tis> <tis> Nusa, Rara, yang mau maksudmu mubazir itu bukan kayak gini,